Tukang-tukang ada jurakan juga nih dengan kita konten C ya, toyo konten C. Konten eh Pak Gun, Pak Gun dasi harus boleh juga kayu senca kayu ini sementelu gitu. Oh. Oke. Oke. ini tentana, tentana apa, ini mau dibentuk joglo oh iya ya karena mau dibangun joglo ya iya ya, itu oh, iya. bagian buat wongnya udah, udah kelihatan oh, iya. ya, saya dulu, ya. mau gampang teman bro download <laughs> silahkan download dulu ini wah ya wadah Ya. berapa ribu itu udah kok, gaji Belum, belum, belum. Masih. Masih. bagaimana ya, kok belum? ya? Ya, ya, ya, kok bagaimana ya, belum lah. harus ya, ya, kejar poin itu, kejar, ya, point. kejar ya, poin. Iya, ya, Ya. oh iya, ya? Iyo, duduk ya? iya duduk ya, ya. saya ke, ke penang oke oke oke Pak Dar, oke Pak di tapi penting oleh, janteng. oleh. Janteng. oleh. Janteng oleh kayu oleh bibian <SILENCIO> oh, oleh lele lorone kayak kayu, Senangnya... kayu tukang <SILENCIO> Oke. oke, ini, kan agar ini. Cus. oke, oke, oke, ya, ya, mantap. Itu patah, itu ada dua pancarai. Itu, dua Ini boleh, iya, kayu, siswa, ya. siswanya tukang. Nah. kawul, kawul, ya, kawul. kawul Iya, iya, ya, ya, curang. ya, curang kaul. Kaul. ya, Chia sẻ món ngon, ngon, ngon, ngon, ngon, ngon, ngon, Nah <tuk> ini korengan motor, korengan motor. Iya. Iya, ini di mana? untuk sama waduh waduh waduh teman ngentong itu lu ini ini lu mas, tenang lah, lanjut lagi ini oh, oh. kita lanjut lagi, nah, sampai lagi iyo kayu sisa <gulis> kok tapi nek iku ra iso dideteke lempok mas yo ra iso tuh to to ra iya kene oke <gulis." mulis> <gulis> Engineer itu tingkat tegang dan nih ini drive gede. Berarti sekondur. Iya. Rileks saya apa kudu dari <tuk> <tuk>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 apa bisa ciri hasen ten kene. Oh kok akeh 05 metu piye samane. Putuseng ngeten iki ya kene. Mun teko duran kok nek kecuali siji ya aja bakal kabel pak Kas. Jadi kan, kan kan kan, Berarti sejarahnya ada, ada mas. Ada, sekedar sejarah. teman bikin desain ada, tapi, ada. tapi ada kandungan sejarah Itu. terakhir ini poro-poro. Poros penyesuoh. terakhir sing, sing medar poro-poro wali, poro sunan-sunan karo dhuh ageng para kiai kuwi iya dijelaskan batik iso cara kudu nah cara ada ter bisa disaksikan ulang di YouTube singa cewek ini sudah 10 menit Web streaming mau diakhiri oke okay kita akan ketemu di live streaming berikutnya tentunya di adep truk ini tentang bali desa yang rencananya mau dibikin baru Oke sekarang dulu salam rayu mulai Jakarta.